Oke, jadi ini wheelsetnya udah kepasang depan belakang. Ini yang depannya. Ini tromolnya kalau dilihat-lihat nih modelnya mirip tromol ori CRF. Oke, okay, sekarang kita masang wheel seat barunya. Nih, <tuh> jadi ini wheel seatnya udah sepaket sama piringan. Karena tromolnya pakai yang Expedition, jadi dapat bonus piringan. Nih piringan depan, nih piringan kecil. ini udah kepasang yang belakangnya. Eh piringan depan, piringan kecil. <tuh> nah, jadi wheel ini udah bonus piringan karena tromolnya pakai yang Expedition. Jadi dari Expedition tromolnya udah <tuh> Dapat bonus piringan Ini dia depan belakang Cuma piringan kecil Kalau ini modelnya mirip-mirip KTM sih piringannya Cuma yang depan kita mau ganti yang piringan ori dulu Eh piringan ori Piringan besar Kita ganti dulu Kita cabut bautnya Dari yang ini Nah kita pasang piringan yang gede Ah, udah pas. Kalau untuk piringannya, ini merek Expedition juga. Ini yang semi floating, untuk harganya tuh kisaran berapa ya? Kemarin, 450 kalau nggak salah belinya juga sama, dibelinya di Faisal Emek Shop. Kalau kalian mau beli piringan kayak gini, ini buat WR155 semi floating mirip mirip ini sih piringannya model piringannya ini apa mirip the tracker piringan ori the tracker piringan ori the tracker kan kayak gini mirip apa semi floating juga jadi kalau ngancing apa baut piringan baut gear atau baut apa itu harus selang seling biar dia apa merata rata kencangnya maksudnya Oke udah piringan udah dipasang yang gede Sekarang kita lepasin dulu Apa sih namanya Wheel seat belakangnya Mau kita pindahin Gearnya ini Mau kita cabut gearnya kita pindahin ke situ Kita buka dulu yang belakang Kunci berapa ini? 24 bener kan Oh ya belakang mah 24 Kalau sebelahnya nih 27 cuy. Jadi untuk as as belakang WR tuh gede. Dia paling gede sendiri anjir. Seukuran kayak YZ kayaknya as belakangnya ini. Ukuran 24 apa 27 gitu. <tuh> Oke, okay, ini udah kecabut wheel set belakangnya. Sekarang tinggal kita lepas baut gearnya Jadi ini gearnya udah dilepas Udah dicuci juga Nih udah tadi dibersihin dulu Sekarang tinggal kita pasang Ini baut-bautnya Iya <guluh> Oke okay. Kita pasang wheel seatnya Gearnya udah bersih ya kan Masa set baru gearnya kotor gitu kan gak enak kelihatannya ya gearnya ada item-item gitu item-item oli bukan item-item cat Aduh ini bannya udah kotor padahal belum dipakai gimana sih ini <laughs> Oke okay, jadi ini gearsetnya udah kepasang jadi eh, gearset gear belakang tapi kalau ini gear setnya pakai 520 kalau untuk gear belakang pakai ukuran 48 Gir depan pakai ukuran 13, rantainya 520, panjang 130. Jadi karena ini wheelsetnya udah apa, full set, tromolnya udah ada lahar, udah ada bosing, terus sudah udah udah ada seal ininya juga, seal tromolnya, depan belakang udah lengkap. Jadi kita tinggal pasang aja, nggak perlu mindah mindahin apa lahar atau bosing dari tromol lamanya. Jadi, kita tinggal pasang aja, tapi kita pasang yang belakang dulu. Anjay, ini untuk bosingnya sama ukurannya nih. <tuh> Oke, okay. betul untuk bosingnya pakai yang ori. Sekarang kita pasang. Oh, ini pasang bracketnya dulu oke jadi untuk ban belakang udah kepasang tadinya memasang ini sih jalur roda setnya cuma harus pakai kunci sok Nih. jadi ngancingnya ini harus pakai kunci sok bukan kunci kayak gini karena gak bisa masuk karena gak ada kunci sok mungkin nanti kita pasang di bengkel ini jalur roda setnya ke bengkel nanti biar dikancing pakai kunci sok Oke, sekarang kita pindah ke ban depan. Untuk ban depan udah, udah dipasang piringan. Udah kencang kan bautnya. Udah. Udah kencang bautnya. Sekarang kita tinggal pasang yang ban depannya. Kita pasang yang ban depan. And you ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Nah, jadi untuk yang depannya nih sama. Udah ada telahar, udah ada bosing tromol, seal tromol semua udah lengkap. Jadi tinggal kita pasang aja. nggak perlu minda-mindahin dari tromol yang lama. Oke, jadi ini wheel seatnya udah kepasang depan belakang. Ini yang depannya. Ini tromolnya. Kalau dilihat-lihat nih modelnya mirip tromol ori CRF. Ada motif kayak bintang-bintang gitu, dia bermotif. Kalau ori WR kan dia polos tromolnya. Ini aman, gak ada bengkok, gak ada apa. Terus ini udah tubeless ya, bannya. Udah tubeless, jadi nggak pakai ban dalam lagi. Dan untuk yang belakang ini dia Ini bannya pakai 140 kalau yang belakang Kenapa nggak pakai di atas 140 kayak 150 atau 160 Ya sayang aja sih Soalnya terlalu besar takutnya Motor lah jadi ini larinya jadi berat Karena ban belakangnya terlalu gede kan Jadi ya menurut saya 140 mah cukup segini Ini tromol belakangnya juga modelnya kayak CRF juga Tadinya mau dicet biru tromolnya depan belakang, cuma setelah dilihat-lihat kayaknya kalau tromolnya biru terlalu full biru terlalu rame, soalnya kan apa? Soalnya kan velgnya udah biru, gear udah biru, jadi kalau ditambah tromol biru kayaknya terlalu rame warna birunya, jadi mending tromolnya item aja. Jadi kalau supaya kalau tromol item juga itu apa ya? nggak nggak terlalu kelihatan kotor gitu. Kalau warna biru sama kayak yang velg apa 1821 yang di dalam kan tromolnya biru itu kalau kotor kelihatan. Terus kalau ini lama-lama warnanya pudar tuh kelihatan. Jadi mending warna hitam aja. Kalau warna hitam tuh nggak cepat kotor. Terus kalau ini tuh nggak cepat pudar juga. Jadi amannya warna hitam. Untuk jari-jari nggak pakai yang warna chrome kan ada yang warna chrome. Nggak pakai warna chrome karena gimana ya, kalau perawatannya kurang, warna chrome itu biasa dia cepat karat, jadi mending warna hitam aja. Warna hitam kan karat, kalau karat nggak akan kelihatan kan. Jadi cakep, velg biru, tromol hitam, jari-jari hitam, nepel emas. Kalau nepelnya ada yang warna biru, malah lebih cakep lagi. Oke, jadi ini udah kepasang semua. Terus paling tinggal ini aja sih, pasang cover jok. Udah cover jok ini kan, udah kepasang semua ini. Handguard udah kepasang, handle kiri kanan udah kepasang juga. Terus ini footstep belakang ini juga kepasang, udah kepasang. Berarti tinggal <coughs> ini aja. Ini mau masang frame slider, tapi nggak ada kunci itunya buat apa sih buka dari dalam. Jadi ini dia frame slider. Masangnya tuh di sini. Cuma nggak ada kunci ini buat dibuka dari dalam. Soalnya kunci-kuncinya terbatas. Bukan terbatas, emang cuma sedikit. Karena niatnya apa ya? Kemarin tuh kalau pas butuhnya kunci apa, ya udah belinya kunci itu. Jadi nggak langsung beli satu set. Beli satu set mah anjir. Jadi ini dia kita tinggal pasang apa sarung jok bagusnya pakai yang warna apa ya full hitam garis biru atau yang ini biru bagusnya yang mana eh kebalik cok nah ini cakep nanti kita ke tukang jok baru kita pasang Cover joknya karena nggak bisa pasang Cover jok sendiri, cuy, karena ada alatnya <laughs> udah ting tinggal itu doang sih. Jadi, buat kalian yang mau order wheelset buat supermoto <coughs> untuk KLX, CRF, dan WR, kalian bisa langsung aja ke Instagramnya Faisal Shop atau nanti WhatsApp cek link di, des di deskripsi video di bawah, dan kalian bisa request jadi kalian mau pakai ban merek apa mau pakai velg merek apa terus tromolnya pakai merek apa velgnya pakai warna apa tromolnya pakai warna apa kalian bisa request sendiri terus kalian juga bisa request bannya mau dibikin tubeless atau enggak untuk harganya itu menyesuaikan sama merek jadi kita pakai velg merek apa bannya merek apa itu nanti menyesuaikan harganya kalau yang punya saya ini velgnya scarlet tromolnya Exped, bannya Maxxis depan belakang tuh habis kisaran 3 juta lebih lah. 3 jutaan lebih pokoknya. Tapi udah full set, udah tinggal pasang, udah lengkap. Bonus piringan depan belakang tuh, piringan kecil tapi dari ekspedisinya. Dan kalian juga bisa request kalau misalnya kalian mau ngecat velgnya atau ngechat tromolnya, kalian bisa request. Kan misalnya kalian mau bikin apa? Warnanya misalnya setengah-setengah biru, setengah hitam bisa, terus mau dicet tromolnya juga bisa. Tadinya mau pakai velg hitam, cuma kayaknya kalau dilihat-lihat kalau velgnya hitam tuh monoton jadinya. Soalnya kan bagian rangka ini kan udah hitam semua, jadi mending velgnya biru. Sebenarnya cakep juga warna hitam velgnya, jadi lebih kesannya apa ya, sangar gitu. Cuma biar bagian di bagian kaki-kakinya lebih berwarna, ya udah, mending ganti biru aja. Pakai biru tetap, ini birunya Scarlet. Cakep nih, birunya keluar. Kalau yang ini udah di repaint, jadi birunya agak gelap. Oke, mungkin segitu aja untuk video pemasangan wheelset hari ini nanti konten selanjutnya pengen san Mori sih san Mori hari Minggu ini karena udah lama ke san Mori udah hampir sebulan lebih kan motornya juga udah jadi jadi ya kita san Mori hari Minggu Oke okay. jadi mungkin sampai di sini aja videonya untuk hari ini ditunggu aja konten-konten selanjutnya see you next video